gimana sih belajarin dong Halo guys sebelum lanjut ke videonya di sini saya akan rekomendasiin sebuah aplikasi penghasil uang atau saldo dana -dan guys Nah, nama aplikasinya itu Dominoris. Nah, di aplikasi ini tuh mirip seperti di Higgs Domino, tapi untuk melakukan penarikan di sini kalian tidak perlu menjual chip, guys ya. Nah, untuk melakukan penarikan, kalian bisa menggunakan Bank OVO, Dana, dan GoPay, guys. Nah, di sini saya akan kasih tunjuk bukti penarikan saya, guys ya. Di sini ada riwayat penarikan. Nah, untuk kalian yang mau download aplikasinya, untuk link pendaftarannya ada di deskripsi, guys ya. Nah, Selanjutnya di sini untuk kalian yang sudah mendaftar atau melakukan pendaftaran, tampilan utama aplikasinya itu seperti ini guys ya. Nah, di sini kalian bisa mengubah nama panggilan kalian dan mengikatkan bank dan nomor telepon, guys. Oke okay, guys, selanjutnya di sini saya akan jelasin gimana sih cara mendapatkan uang dengan cara gratisan, guys, tanpa deposit. Nah, di sini juga saya akan jelasin juga nanti cara depositnya guys ya. Nah, di sini saya akan bahas rujuk dan dapat guys. Di sini ada menu rujuk dan dapat. Dan di sini kalian bisa mengundang teman kalian dan kalian akan mendapatkan komisi guys. Dapatkan 30% jumlah pajak teman guys. Kalian bisa membagikan ke Facebook, WhatsApp dan lainnya guys ya. Nah, di sini juga ada bonus mingguan, referral peringkat, bonus saya dan catatan bonus guys. Nah, selanjutnya di sini ya saya akan jelasin juga di menu VIP dan kalian bisa melakukan deposit dan kalian akan menaikkan VIP kalian dan bonus kalian akan banyak guys ya di sini. Nah, di sini ada bonus-bonusnya guys ya. Saya sudah VIP 3 guys. Nah, di sini juga ada menu bonus guys ya. Nah, di sini tuh ada Ramadan Stay Tune, nih player bonus dan lainnya guys ya. Di sini ada banyak bonus-bonusnya guys ya. Oke okay, guys, di sini juga ada menu bagikan. Di sini ada satu teman kalian akan mendapatkan 10.000, dua teman kalian akan mendapatkan 12.000 dan untuk tiga teman kalian akan mendapatkan 15.000 guys. Kalian bisa bagikan ke WhatsApp, Facebook dan lainnya guys ya. Oke okay, selanjutnya di sini saya akan kasih tahu cara main di aplikasi ini guys ya. Di sini tuh ada banyak game. Nah, di sini ada yang populer Naga versus Macan atas bawah, slot minus dan lainnya guys ya, ada banyak di sini. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara main game di di minus ini guys ya, di minus. Oke okay, selanjutnya di sini saya akan jelasin gimana cara mainnya di aplikasi ini guys ya. Di sini ada bom ini guys ya, minus. Nah, di sini kalian bisa memasang berapa ya guys ya, ter kalian. Di sini saya akan pasang 2.000 guys ya. Di sini ada minusnya ada dua guys ya saya akan naikkan ke tiga guys nah di sini itu kalian bisa putar langsung nah seperti ini nah selanjutnya di sini kalian bisa menebak di kotak-kotak ini dan ketika kalian menebaknya di koin kalian akan profit guys ya nah kalau kalian menebaknya di bom kalian akan kalah guys nah di disini saya akan pilih nah ini profit guys ya Nah, aku mendapatkan net mining 2.500, guys. Nah, di sini juga kalian bisa klaim atau lanjut permainannya, guys. Nah, di sini saya akan lanjut, guys, ya. Oke, di sini profit lagi, guys, ya. Ada 2.900, guys. Nah, di sini saya akan klaim aja, guys, ya. Nah, oke, guys. Jadi, itu ada bomnya ada tiga di situ, pojok sini, pojok itu, guys, ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan Tambahkan lagi minusnya guys ya Menjadi 6 guys Nah, oke okay guys Nah, kita langsung putar aja Nah, setelah itu kalian bisa pilih aja di kotak-kotak sini Salah satu guys ya Kita pilih kling. Oh, kalah guys ya Gak apa-apa guys Kita main lagi guys Nah, di sini kalian bisa menaikkan lagi berapa guys ya Nah, kita turunkan aja atau naikkan lagi, Guys. Tujuh, Guys. Oke, okay, kita putar. Nah, kita pilih lagi, Guys. Kita pilih di mana? kalian ya, Guys, ya. Oke, okay Guys, profit, Guys, ya. Nah, di sini kalian bisa klaim aja atau pilih lagi, Guys. Oke, okay, kita pilih, Guys. Nah, ini mendapatkan 5.400, Guys. Mantap sekali, Guys, ya. Nah, di sini kalian bisa klaim aja, Guys, ya. Nah, seperti ini, Guys. Nah, itu akan masuk di sini, Guys, ya, koinnya. Nah, oke okay guys selanjutnya di sini saya akan jelasin gimana sih cara depositnya, Bang. Nah, untuk cara depositnya di sini ada menu toko, guys ya. Oke okay guys, di sini itu minimal depositnya 10.000 dan kalian bisa juga melakukan 20.000, 50.000, 100.000 dan lainnya, guys. Nah, untuk melakukan deposit 300.000, kalian akan mendapatkan hadiah 6.000, guys ya. Nah, di sini kalian bisa melakukan Dana, OVO, Bank dan lainnya, guys ya. Nah untuk melakukan penarikan di sini kalian ada menu penarik menarik di sini guys ya. Nah di sini ada dana. Nah di sini kalian bisa tulis saja nominal yang mau kalian tarik guys. Nah mungkin segitu aja untuk kalian yang mau download aplikasinya. Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi. Dan oke okay, mungkin segitu aja dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Halo guys kita langsung aja lanjut ke persediaan yang pertama ya. Oke okay, lanjut ke percitaan yang kedua. Oke okay, lanjut ke percitaan yang ketiga. lanjut ke bersedia yang keempat ya Oke okay, lanjut ke bersedia yang kelima Oke lanjut ke presiden yang ke-6. Marhaban ya Ramadan. Oke lanjut ke presiden yang ke -7. Okay, lanjut ke presiden ke-8 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-9 ya Oke okay, lanjut ke versi ke sepuluh. Oke okay, lanjut ke versi ke sebelas. dan ke tiga belas. lanjut ke preset yang ke-14 Oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke lanjut ke preset yang 15 Throwing pebbles in my dark ke yang ke-16 oke okay, lanjut ke Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 Oke lanjut ke percakapan ke dua puluh. Oke jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.